to mm -hmm.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 khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini ya seluruh hari ini kita mau modal agak gede 115.000 semoga kita dikasih profit profit mantap ya slot ya yuk bona sweet bonanza hari ini kasih yang manis manis pokoknya yuk kita coba 50 aja di Jangan lupa main di bed 2400 double check aktif ya, kita coba 50 nah, yang bertanya kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku si itu slot tergacor tersolid sandero jaga dunia akhir di sini berapa berapapun pasti lunas bosku dan cuma di Ya bosku. satu setiap situs yang menyediakan layanan CKRTP Jam Relay 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan trade gamenya nya itu sendiri yuk langsung gaskan saja ke pasukan 88 untuk link daftarnya saya sematkan di event komen ya bosku di pasukan 88 juga tersedia event khusus new member pragmatik ya bosku ini hanya untuk rahmatik only ya bosku Dia O30 bonus 20.000 TO3 kali ya bosku jadi buat kalian semua yang seneng berburu event-event new member bisa langsung gaskan saja untuk, eh, untuk rules nya cukup cukup claim di grup tele saja untuk link eh, untuk caranya langsung claim di grup tele saja untuk link grup tele saya sematkan di band komen langsung gaskan saja ke pasukan 88. Situs lo tergadot tersebut oleh cantik jaga dunia di karena disini WD berapapun pasti di bayar lonas Yo langsung gaskan saja Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 pastinya Back to the game yuk semangat jadi Udah mantap ya. anggur dong kasih Aduh apa Urut jadi biru jadi Ayo dong lagi dong Aduh ya. Uh, itu, itu, itu, saldo masih awet ya seluruh cuma kita belum dikasih frisbee-frisbee manis ini tumben-tumbennya agak kamu nih ingat jeli biru jadi mantap pisang oh, jadi Abu manggis jadi anggur dong apel jadi anggur boleh aduh malah jadi biru yang turunku kira anggur gitu medan dong kasih lagi apel, hmm mau itu lagi ya gitu, dong, tuh mana lucu jeli mau ah, oh, dibuahi saldo sudah tipis, kita coba cari frisben frisben aja lah ya saudara, semoga kita dapat free spin manis yang reda darah red red berisi, red red red yo yo yo yo yo yo yo gaskan saja, buku pisang jadi dong, pisang jadi anggur boleh ikut betul pecahnya udah manis sayang saldo sudah tipis kalau saldo enggak tipis kubu ini seluruh tanya enak masalahnya kapan lagi dapat momen-momen kayak gini pecahnya di luar udah mantap tinggal kita bisa saja biasanya tuh langsung profit ya seluruh tapi berhubung kita saldo yang tipis kita berburu free spin-free spin dulu kita coba 30 quick ya seluruh ya Ini nih buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe-nya biar kalian tahu info slot gacor hari ini itu apa ya seluruh khususnya info slot gacor sweet nance hari ini ya seluruh kalian juga bisa tahu info slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor suwito nance hari ini slot gacor suwito hari ini info slot gacor suwito hari ini intinya semua yang berhubungan dengan bisa hanya ada di fastspin yuk langsung dibantu saya bisa jika kalian punya pola-pola andalan bisa juga langsung gaskan ke kolom komentar yuk berbagi pola-pola andalan pemburu free spin di sweet bonanza pastinya yuk langsung dibantu saja dan bisa dibantu share-share juga biar teman-teman kalian tahu kalau di VLC Slin tersedia info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini ya bosku yuk langsung gaskan saja karena cuma di VLC spin Slot gacor hari ini mantap kita dapat free spin di Bid 2400 ya sur saldo sudah mulai tipis juga yuk yuk kasih dong efek efekmu terbaik ya naikin saldonya oh, mantap jadi really. tingkatku perkaliannya kurang sur 6000 kali 27 lumayan lah ya 168 belum apa apa baru satu kali spin kita sudah dikasih profit pasti mantap ya. nih dong. lagi lagi dong mantapnya oh, bagus jadi Uh, semangka dong semangko mantap jelijok bukan jelijok ternyata pisang di sana hanya mantap banget kan seluruh dalam perkaliannya pun mantap ini emang feeling dari tadi itu bagus harusnya tuh bersih dari tadi gugoy cuma sayang selanjutnya tipis ini udah naik tiga ratusan yuk kan lima ratusan lah biar kita langsung bisa langsung aku kabur saja mumpung ada kesempatan wedi wedikan saja lah, kita pemain modal rezeki, kita pemain mencari profit. Selagi ada kesempatan wedi wedikan Mantap, aduh nggak mau lagi superl, nanggung semua itu yang jeli jeli gitu. aja, anggur juga udah nanggung, nanggung semua. Masih sisa tiga kali lagi yuk percain daun. Aduh, semangkas, mantap punya satu, pisang punya satu yuk last dong last last last last 1 dikasih lumayan langsung sembilan. Oh, angka manis nih buat yang mau pasang tak bisa langsung gaskan saja 339 ya bos Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. belum dikasih profit, profit. Mah, mantap ini besur hmm. berikan si naik berarti kan tadi sama 400% belum masuk kurang dan yang lebih dari itu loh ya, minim minim WD 800 lah, di atas 500.000 ribu lah. Jadi kita modalnya 100 ribu, minimal WD itu nya 5 modal lah targetnya gitu buat kalian semua. Tapi selagi ada kesempatan WD, WDkan saja. Lo kayak gini mau cari aman, tindain dulu saldonya ke dompet gitu. Karena berhubung kita coba cari profit profit, manis kita coba kocok kocok di 20 tick, eh, turbo ya. Dong, kasih yang manis-manis, kasih dong yang manis-manis. Hmm. Aduh, belum mau anjir. Curah crispy lagi ya, surya. Semoga ada isi ini tambahan-tambahan, yuk biar WD-nya agak-agak mantap gitu. Udah, itu belum jujur. Pada tambahnya mantap nih. Hmm. Eh, pecahin dulu dong, pecahin dulu dong, pecahin dulu dong. Jadi tadi balonnya udah mantap-mantap kok. Oh. Ini hmm. ada yang pecah enggak ada yang pecah anjir kalau enggak ada yang pecah fix nggak pakai lama kita untuk kabur saja nih sepertinya RTP game-nya sudah mulai oleh gini, bosku boss gue ribu. belum juga. tambahan aduh enggak ada tambahan dong 83.495 lah ya seluruh bentar-bentar kita kelarin spin ini kalau emang gak ada free spin lagi kita langsung atau kaburkan saja ya bosku itu yang buat kalian semua pemain modal-modal receh selalu tambahkan WD selalu tambahkan profit jika ada kesempatan WD-WD kan saja karena kesempatan WD gak ada buat kedua kalinya ya seluruh yang manfaatkan sebaik mungkin momen-momen kalian ya seluruh Kayak gini kalau emang tadi free spin-nya ada isi masih mau ku lanjut tapi kalau udah nggak ada isi susah pecah juga ngapain dilanjut, seluruh bermain pintar lah lah kita pencari kita pencari profit masalahnya selagi masih profit di WD kan dulu ya seluruh ya loh, lagi dong, aduh belum mau kira gitu loh langsung dapat free gitu loh dua lagi anjir dua-dua terus nih masalahnya nya mantap sih, jadinya sih mantap, cuma yaitu itu, nggak ada Kristen spin, spin yang ada di sini, RTP-nya udah turun fixnya jadi buat kalian semua selalu tambahkan WD, selalu tambahkan profit ya seluruh ya, saya Vio oh, Chesspin pamit undur diri dulu, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, salam jackpot bye bye seluruh.